Islam yang lahir di Solo di Juk. bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia itu ada negara yang bernama Demak Bintoro ada Demak Ngayobjono, Karto itu semua negeri apa? Islam ya faham. sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN, PN.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 Saat nasionalisme tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis, tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya 6-2 nah, tipe eh, Pak Hasim nasionalis religius, sudah ditren, tren, 1200-an pasangan nasionalis sampai 18 juta, 18 juta, 18 wajib 18 juta, 18 juta, 18 juta, 18 apa nak wangi Indonesia terwajib sholat hanya karena atas nama nasionalis maupun agresi ini air terwajib bayar pajak. <tuh> <tuh> nah, itu kan, itu kan pengerdilan proses pembohongan, ya. pembohongan secara publik. Kunci bodoh noh, seterusnya bodoh itu kan, eh, ya. <tuh> nah, itu, itu. itu kan repot. Ah, bodoh, dibodoh noh, kenapa? Nur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 tapi ini terungkap usia usia tukaran jadi sebetulnya presiden gustir dari presiden yasa karena mba asari berjuang sebelum tahun 45 megawati yasa ya karena beliau berjuang lewat babaknya ya sama semuanya yasa. pak SBY juga sah karena keluarga militer ngomongnya ini mantu ini sarwadi yang raro sopok perjuangannya nih. gak bisa adol bapak ya adol mertua mertuaknya pokoknya saya dikenai bidol pokoknya tapi artinya sama kita secara sejarah itu sama kita sebagai santri juga gak kalah sejarah karena berdirinya nasional dan lewat para kia, kia ya itu nah, sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah -profesor terbilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai islam bahkan versi orang nasionalis sekalipun itu bilang karena islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan karena islam melahirkan satu faham jihad bahwa ketika ada kolonial Belanda wong islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Nikulo cerita sedara, kantri santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang, sehingga raroh duit, raroh dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. <tuk> Lepas itu Nikulo fair, sehingga seneng dagang, gak seneng mergawai itu mengkhianati pendiri pesantren. Sampai lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam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 sehingga mereka bikin serikat dagang, misalnya. Misalnya ini gue weten, santri paling ikhlas nabiunya wa Eji, Noah, ewang Di next timo jaluk, mi Arab Arab, salam template itu Itu kapan? Ada ajaran itu, nopo? Kapan? Itu tudingan bupati, senang bupati, kelar salam template. Sementara sing juga bupati, gini, ini kere di utara atur, dikaji nol, seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar.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 Tukaharannya iku ketika Nabi Muhammad adu argumen mbok um Yahudi, agama mbek aku orisinil di Jare Nabi Muhammad ya orisinil Muhammad, jari wong um Yahudi ya orisinil wong um Yahudi. Ya, sebab itu kalau andaikan sampean tuh pakar sejarah ketika Quran ngendikan anit tabi'il millata Ibrahim boh Hanifa, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik mboten ya duel tuwo niku. Aduel tua artinya ada ilmu tua, anda wong Yahudi, Nabi Musa anda Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan Putu ada dari Quran ha antum ha ulai ha jastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu ha juna fi ma lesa lakum ilm wa wa wa ya'lamu wa antum lata alamu semakana Ibrahimu Yahudi ya wala Nasraniya wala kinkana hanifam Muslimah itu ada ilmu tua. Kue Yahudi pendirinya Musa. Kue dia agama Nasrani Isa aku Islam Ibrahim. ada si aku hati. Bama unzilatit Tauratual injilu ilah mimbatiloh Taurat injilu wano rasa uci periode. adu apa? Makanya saya lagi diisi bahan, sih. Mau diisi bahan oli, oh, mau diisi bahan sih, Dogiri. Oh, mau diisi karena domba, Kak. tapi gue nunggu terus Abis, aku sih tukar, tukaran. Eh, itu kali tukaran saya nih, Ki. Jadi, wakil trakpona Anda mulai minat di belok malah bully. Eh, leher ada bar, leher ada kerusuh. Aku kakak ya. Eh, emang, emang ngeteh nih, tukaran. itu trend tunggu tiba. Bung santri Sara ngerti sejarahnya bahasim Hasim ada hubungan dengan Mbak Sueb itu seperti tukaran Rihirin-riirin ya, buatan ngeru Itu seperti tukaran Akhirnya karena ya, karena Yayi sering tuh bahwa Mbak apa Mbah Ahmad dengan Mbah Hasim Akrab, kusur juga ngakui kalau bahasim Hasim nanti ngaji Mbak Sueb itu baru tahu Makanya ratau tahu cocok tapi tidak saling hujat karena Sama-sama utang nopo jasa Ke Mun di Guru Mbak Karim, di Guru bahasim Hasim Masari, lah Hasim sendiri nanti ngaji Mbak Sueb, ya begitu Nanti kayak pulau ini tadi Kiai menangan, merasa pulau saking buat buat pulau itu ya itu tadi guru-guru ngalih Enggak ya benda nobu, tuh kan. <tuk>